Apa sahaja perkataan, ingat Mereka-mereka yang aktif dalam Facebook Dalam Insta, dalam Twitter Dalam apa semua ni lah, media sosial ni kan Benda-benda yang kita tulis, ingat Benda-benda yang kita lemparkan, tuduhankan orang Hati-hati Apa-apa ayat Status yang kita up Yang menghina orang, hati-hati Selama tuduhan itu tertulis Yang menulis tuduhan itu kepada kawan dia Kepada saudara se si Islam dia, hati-hati dosa jariah kamu sedang berjalan dan sesiapa yang melakukan kejahatan, walaupun sebesar darah, dia pasti akan melihat kejahatan itu direkodkan oleh Allah di dalam buku amalannya Nabi ajak baca doa ni sebanyak berapa kali? 7 kali habis mayam Subuh ataupun habis semayang maghrib Nabi ajar dua semayang ni Lepas kita wirid, kita selawat Kita la ilah illallah wahda qula syarikat Apa semua tu Yang diajarkan oleh Rasulullah tadi ni Semua wirid yang Nabi ajar Selitkan salah satu daripada wirid itu Doa ini, niscaya Kata Nabi apa? Bacalah Allah ma'ajin ni benar tujuh kali Kerana sesungguhnya Apabila kamu mengucapkan doa itu Kemudian kamu meninggal pada malam itu Bapak. meninggal malam itu Desjaya telah ditulis bahawa kamu akan terselamat daripada neraka. Subhanallah. Ada adik-beradik Ada grup buat keluarga kan Selalu masuk, masukkan ceramah-ceramah Niat untuk berda'wah supaya kita tidak disoal di akhirat kelak kenapa Allah bagi hidayah kepada kamu kamu tak kamu tak dakwah ahli keluarga kamu yang yang lain doa biar anak-anak dengan isteri dengan ya Allah ini keluarga kami sedang menunaikan ibadah dan ketaatan kepadamu ya Allah aku sedang mengajak ahli keluarga itu aku untuk mentaatimu ya Allah saksikanlah ya Allah kami semua nak masuk juga ya Allah kami semua takutkan Engkau Ya Allah, campakkanlah perasaan cinta akhirat ke dalam diri kami Ya Allah, campakkanlah perasaan cinta Allah dan Rasul Cintamu dan cinta Rasulmu dalam diri aku dan anak anakku aku Suka Doa bagi ahli, -ahli keluarga dengar Tak boleh bersarap ustaz, tak ada sampah Suruh bersarap, doa bersama Melayu Doa bersama Melayu Bagi semua dengar, semua amin Setiap kali Fatimah masuk ke dalam rumah Nabi maka sahabat kata Fatimah akan, Nabi akan berdiri Menyambut anaknya Kemudian mencium dahi anaknya Kemudian meletakkan anaknya di sebelah Kita tak buat Sebab kita rasa kita ayah Takkan nak tanya anak apa-apa Baik -apa. mana boleh Ustaz Ketua keluarga, Kena kemas Kemas apa Bukan sahaja bertanya khabar Bila nampak Fatimah masuk Nabi bangun Yang ni ayah misalik Anak aku Nabi kata Anak aku tuan, -tuan cuba Cuba buat ke anak-anak begitu Tanya dia makan apa Makan nak lagi Tadi di sekolah ada masalah apa Letak tangan Ayah ni letak tangan belakang bawah anak Usap bau belakang anak Ada masalah tak di sekolah Anak akan berasa besar Dia akan menghargai ayah itu